Pancasila satu Juni itu Pancasilanya PKI Di mana sila pertama Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia Sila kedua Internasionalisme atau kemanusiaan, Sila ketiga Mufakat atau demokrasi Sila keempat Kesehatan sosial Sila kelima Ketuhanan yang berkebudayaan Bukan ketuhanan yang Maha Esa Bukan Tauhid Tapi Syirik kemudian diperas jadi Trisila, ekasila. Sila. Jika akhirnya sekarang dilanjutkan oleh putrinya, merubah dasar negara dari Pancasila, dirubah jadi Trisila, Eka Sila. Pertanyaannya kemana TNI? Kok diam saja? Ini yang dirubah dasar negara. Padahal TNI, siapa yang merubah dasar negara adalah musuh TNI. Tapi begitu putrinya merubah dasar negara, diharap semuanya. Realitas komunis gaya baru sekarang, benar-benar sudah menggurita, sudah mencengkram Indonesia, dan semua ini, ini dihimpatnya. <tuh> Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini tema yang kita bahas adalah kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis, lebih khusus di Indonesia kita lebih fokus pada kajian sejarah. Ada istilah jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Bahkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya,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 Jadi sunatullah itu sudah berlaku sejak dulu kata Allah dan kalian tidak akan pernah menemukan atau melihat perubahan akan sunatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah swt. Jadi sejarah akan berulang yang membedakan adalah warna dan kualitasnya kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-ma'idah ayat 82 sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya Terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin kata Allah al-yahud orang-orang yahudi dan orang-orang musyrik bahkan Syekh Mustafa Al-Maraghi beliau seorang mufassir yang sering kali kita mendengar kitab tafsir beliau yaitu Tafsir Al-Maraghi Syekh Mustafa al-Maragi rahimahullah mencoba untuk meneliti, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Lebih khusus fokus pada pembahasan tentang al-Yahudi. Yahudi. Masya Allah. Beliau temukan hampir satu juz penuh di dalam Al-Quran. Allah mengungkap tentang karakter Yahudi. Beliau pilah-pilah kurang lebih sekitar 76 karakter Yahudi. Itu diungkap oleh Allah subhanahu wa taala Hampir satu juz penuh dalam Al-Quran. Berarti, berarti ini sesuatu yang patut kita pelajari. Kesimpulannya, Yahudi, orang-orang Yahudi itu senantiasa melakukan fasad. Kerusakan di muka bumi. Bahkan, dalam aspek sosial Rasulullah Rasul alaihi wasallam memberikan warning kepada umatnya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi anas sunnana man kana qabla kum simpran bisimprin wa tiraan bitiraain hatta ladakhul juhra dabb tapi tumbuhun kunna ya Rasul al-yahud wa Nasara nashara faman Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. tahap demi tahap, Sejengkal demi sejengkal. Sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah. Kiasan. Hatta ladukhal juhra dabbin. Sampai orang lain masuk lubang biawa. Kamu ngikut. Sahabat tanya. Kulah ya Rasulullah amin kirlatin binan ahlu yaum Artinya, Apakah yang kau maksudkan itu sikap perilaku budaya orang-orang Yahudi dan nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka itu Rasulullah tegas memberikan rambu-rambu yang jelas kepada umatnya. Kala Rasulullah Alaihi Wasallam mantasabbah bi komin Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk ikut kaum itu sendiri. Jadi kita niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, al-Yahud wa Tidak boleh. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengambil satu khulasah. Kesimpulan. Tasabuh bil niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita potret umat Islam, lebih khusus di Indonesia, tidak hanya niru, itiba'ul kuffar. Ikut. Ngikuti orang-orang kafir. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, abad 18.800-an, ada dua tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx dan Frederick Angel. Dia bukukan pikiran-pikiran dia, sehingga menjadi sebuah ideologi. Karl Marx dengan das kapitalnya, Karl Marx dan Frederick Angel, dia tulis The Communist Manifesto, ini yang dijadikan rujukan dunia, termasuk di Indonesia. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan ideologi komunis, yang dimotori oleh Karl Marx dan Frederick Angel, tokoh Yahudi yang cukup militan yang mengamalkan yang mengaplikasikan pertama kali adalah Lenin. Bahkan ketika mengaplikasikan ideologi komunis ini, mereka haus darah. Hampir 30 juta manusia dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Kemudian dilanjutkan Stalin Uni Soviet puluhan juta yang dibunuh, kemudian dilanjutkan Cina Mao Zedong yang dikenal dengan Bapak Komunis Cina hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab ketika mengaplikasikan ideologi komunis. Haus darah. Kemudian bergeser ke Kamboja, Pol Pot, hampir dua setengah juta rakyat Kamboja dibantai dengan cara-cara biadab, bahkan sampai tengkorak kepalanya itu dibuat piramid di Kamboja. Sadis, ndak tahunya masuk ke Indonesia. Yang itu sebenarnya diawali tahun 1920, kemudian muncul pemberontakan 1926, gagal. muncul lagi yang dimotori oleh Musa bersama Amir Sarifudin. Dan dia memproklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun. Dia lakukan pemberontakan tahun 1948. Ribuan kaum Muslimin, santri, ulama, dibantai dengan cara-cara yang diajak. Bahkan pondok-pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren Gontor, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Sahal, Allah Mayarham Kiai Haji Jarkasi, Allah Mayarham bahkan bergerak ke Magetan yang di pada saat itu pesantren sabil mutaki yang dipimpin oleh kiai haji siapa itu uh, yang cukup terkenal itu siapa namanya ya allah nanti nanti bisa kita lihat nih di takratnya magetan bahkan ada uh, sebuah Monumen Itu hampir 108 Yang dibunuh dengan cara-cara biadab Bahkan jenazahnya Yang nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi Siapa jenazah ini? Tapi yang nomor 68 sampai 108 Itu sudah tidak terdeteksi Karena jasadnya sudah dirusak Bahkan yang benar-benar mengerikan juga Gubernur Jawa Timur, Bapak Suryo, yang kebetulan beliau merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, DPA, Republik Indonesia. Itu di madiun, leher beliau diikat, kemudian ditali di belakangnya mobil, itu diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 kilo, Sampai beliau meninggal. Bahkan ada yang menginfokan beliau disembelih oleh tokoh-tokoh PKI. Bahkan jenazahnya itu diketemukan dan bisa di, baru dievakuasi itu di sebuah sungai di Ngawi, Jawa Timur. Itu Gubernur Jawa Timur. Kemudian puncaknya dimotori oleh DNAid dan sekiannya nyoto. Kembali lagi ribuan kaum muslimin mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Sumatera ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara Bapak -bapak, yang Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Leninisme ini telah menciptakan dua 8 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa sejak tahun 1917 sampai 1991 hampir kurang lebih 74 tahun seluruh dunia ini didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat biadab bahkan mungkin tidak masuk akal seluruh dunia sepanjang tahun 1917 sampai 1991. Jadi, selama 74 tahun seluruh dunia ini pernah merah. Berapa yang dibantai? Itu dihitung hampir 120 juta manusia dibunuh dengan cara yang biadab di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini dampak daripada ideologi komunisme, ateisme. Jadi kalau dihitung bapak-bapak, ibu-ibu, per tahun ideologi komunis ini membantai manusia di muka bumi ini per tahunnya 1,6 juta orang. Perharinya 4.500 orang. Jadi korban perang di alam jagat raya ini kalau digabung jadi satu mulai dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang di Korea, perang di Vietnam, perang di mana Afghanistan, perang di Irak, di Lebanon dan di beberapa kawasan yang lain. Itu kalau digabung jadi satu, korbannya masih lebih besar dampak daripada ideologi komunisme. 120 juta manusia selama 74 tahun itu dibunuh oleh dampak daripada ideologi komunisme, ateisme, anti-Tuhan, anti-agama. Karena ideologi komunis haus darah. Jadi ternyata 74 tahun di seluruh dunia ini pernah merah. Pernah jadi merah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah bahkan Lenin pernah memberikan statement tidak jadi soal bila tiga perempat penduduk dunia ini mati asal yang tinggal seperempat itu komunis untuk melaksanakan komunisme tidak gentar dia berjalan di atas 30 juta rakyat 30 juta mayat-mayat bahkan bapak komunis Cina yaitu Mao Zedong ini masa mudanya, ini masa tuanya mau setung itu hampir 50 juta rakyatnya dikorbankan untuk menegakkan ideologi komunisme bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana Musa merintis Republik Soviet Indonesia yang itu mentornya tidak ada lain ada Stalin tokoh ideolog komunis di Uni Soviet Muso bahkan tokoh yang kedua di samping Muso itu adalah Amir Sarifuddin jadi Amir Sarifuddin ini kalau kita lihat kronologisnya, akibat mosi tidak percaya dari lawan politiknya, kabinet yang dipimpin Amir Sarifuddin jatuh pada masa Presiden Soekarno. Akhirnya Amir Sarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Republik Soviet Indonesia yang dipimpin oleh Musso di Medion. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Inilah peristiwa 18 September 1948. Kita bisa melihat di slide depan ini. Banyak kuburan-kuburan massal yang ada di Madiun. Itu ribuan santri, ulama, kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Dimasukkan di kuburan-kuburan massal. Bahkan di desa Kresek Madiun ada 17 korban dibantai dengan cara yang, yang keji oleh komunis. Gerombolan komunis yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sjarifuddin. Bahkan ini tadi yang tadi yang sudah saya sampaikan gubernur Jawa Timur. Ini jenazahnya saat dievakuasi di sebuah sungai di Ngawi bahkan ini 108 sebuah monumen di Takran Magetan 108 yang dibunuh tapi nomor 68 sampai 108 jenazahnya sudah tidak terlihat lagi tidak terdeteksi lagi karena sudah dirusak artinya tidak dikenal Siapa nama jenazah itu? Bahkan Musa membawa para ulama, menyiksa para ulama, diantaranya tadi yang di Takran Magetan, Pondok Pesantren Sabil Mutakin. Itu adalah Kei Haji Imam Mursid. Ini. Beliau disembelih. Dan sampai sekarang jenazahnya belum diketemukan. Pimpinan pondok pesantren Sabilmutakin. Jadi beberapa hari yang lalu saya diundang di tempat beliau punya uh, pesantren, bahkan rumah keluarga beliau dibakar. Sehingga, Masya Allah, ada ibrah yang saya ambil. Waktu itu Presiden Soeharto mau membantu untuk merenovasi masjid yang ada di pondok itu. Ya. Itu dibangun tahun 1929. Dan ketika saya, pabrik akbar, mengungkap tentang kebiadaban komunis di sana, saya lihat kayu-kayunya ini masih utuh. Seperti model Sunan ini para wali ketika membangun masjid Joglonya itu masih utuh itu dibangun tahun 1929 masih utuh bahkan Presiden Soeharto akan merenovasi ditolak oleh keluarga beliau bahkan sampai mau diberikan tanah ditolak karena prinsip beliau tidak mau dengan harta yang subhat Masya Allah luar biasa itu Ibrahim yang saya ambil Di keluarga KH Haji Imam Mursyid Yang kebetulan keluarganya Disitu ada KH Muhammad Nur Islam ya, Yang melanjutkan perjuangan beliau Di Magetan Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Bahkan di Rejosari Magetan Banjir darah Ini sebuah ilustrasi Bagaimana Sumur-sumur tua itu dijadikan sebagai tempat untuk mengubur hidup-hidup para santri dan ulama. Di Rejosari dan Magetan. Ini. Jadi sumur-sumur tua itu, jadi dia di, di, dikubur hidup-hidup. Di sebuah sumur-sumur tua itu. Bahkan ini sebuah ilustrasi bagaimana kekejaman PKI di Magetan. Ulama dikubur hidup hidup. Ini. Bahkan bagaimana kegadasan aksi PKI terhadap pondok pesantren gontor. Yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, Allah mayarham, Dan Kiai Haji Imam Jarakasi, Allah yarham jadi pondok pesantren Gontor pernah menjadi sasaran target penyerangan pasukan PKI. Bahkan target PKI saat itu ingin menghancurkan pondok pesantren Gontor. Dan menangkap para kiai dan santri-santrinya. Alhamdulillah saat kondisi, genting kondisi yang emergensi itu datang ta'idullah pertolongan Allah. Pasukan Hizbullah dan pasukan Siliwangi datang untuk mengusir. Gerombolan PKI di area Pondok Pesantren Gontor. Dan waktu itu benar-benar ke Sahal dan Kejar Kasih. Untuk menghadapi kondisi seperti itu akhirnya lebih baik beliau menyelamatkan ratusan santri itu untuk mengungsi di luar Pondok Pesantren. Sehingga Pondok Pesantren itu dibakar, dihancurkan oleh keganasan kader-kader komunis yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sarifuddin. Bahkan pembantaian PKI terhadap ulama-ulama di Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu diantaranya Ki Hamid Gimnyati dan 13 santrinya dipantai dengan cara-cara biadab. Bahkan di Tertomoyo bagaimana kebiadapan PKI Madiun jadi itu kurang lebih sekitar ada 20 ya, 20 korban kejahatan dan ada 9 orang dari tentara Siliwangi yang ikut jadi korban kebiadapan PKI yang dipimpin oleh musso bahkan 28 orang yang terbunuh tapi tidak kena dikenali lagi. Jasadnya kan rusak. Ini dibuat monumen di Tertomoyo. Kawasan Madiun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi petualangan politik PKI pada masa daerah demokrasi terpimpin di akhir pemerintahan Soekarno. Promotornya adalah D.N.A.I.D. dan sekjennya Nyoto. Mengakui, artinya mengakui Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu 1 Juni 1945. Itu yang diakui oleh Komisi Sentral PKI. Bukan Pancasila sesuai konstitusi negara, 18 Agustus 1945. Tapi Pancasila 1 Juni nah sekarang sejarah berulang mulai 2014 dan itu kepresnya 2016 keputusan Presiden Jokowi jadi memaksa kita untuk mengulang sejarah jadi ini inskonstitusional Melanggar konstitusi negara. Tapi semua rakyat diam saja. Kita dipaksa untuk bohong. Padahal hari lahir Pancasila itu sesuai konstitusi negara. Dan ini diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. 18 Agustus 1945. Bukan satu Juni. Pancasila 1 Juni itu Pancasilanya PKI. Jadi sekarang ini yang dipakai itu pancasilanya PKI versi pribadi Soekarno, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesehatan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang maha esa, bukan tauhid tapi syirik.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 Padahal TNI, siapa yang merubah dasar negara adalah musuh TNI. Tapi begitu putrinya merubah dasar negara, tialak semuanya. Ternyata TNI sudah dikat dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi berpolitik. Ini jawabannya. Sehingga akhirnya TNI diam. Karena sudah dikat dengan undang-undang. Dikunci dengan undang-undang. TNI barat Tidak boleh lagi berpolitik. Dilemahkan TNI. Makanya sekarang antara TNI, perbandingan TNI dan Polri itu satu banding tiga. Yang dianak emaskan itu Polri. Makanya senjata yang paling canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Polri anehnya kalau TNI itu senjatanya senjata tempur tapi sekarang kebalik yang punya senjata tempur adalah polri nah begitu kasus Sambo terbongkar akhirnya masyarakat, rakyat Indonesia terbelalak kaget semuanya seluruh dunia ini struktur Polri itu seluruh dunia rata-rata semua seluruh dunia itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saat dunia ini cuma ada satu negara Polri di bawah presiden itu hanya di Indonesia. Akhirnya begitu kasus Sambo terungkap, otomatis, bang. sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al An'am ayat 129 itu. Benar-benar Allah tegaskan bahwa Allah jadikan orang-orang zalim -orang sebagian orang zalim itu menjadi pelindung sebagian nawalli ba'dadh dhalimin akibat dari apa yang telah dia kerjakan. Artinya apa? Gigit-menggigit sudah mulai terjadi. Begitu sambo Diberhentikan tidak hormat oleh Kapolri, bahkan organisasinya Satgas Merah Putih dibubarkan oleh Kapolri. Tiba-tiba Kadiv Humas Mabes Polri mengumumkan yang berhak memberhentikan Sambo adalah Presiden. Sudah begitu sudah mulai gigit menggigit. Akhirnya puncaknya, Profesor. Mahfud MD selaku Menko Polhukam, ya otomatis beliau ditekan. Akhirnya Pak Mahfud MD minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan Sambo. Bahkan sampai mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Punawiran Gatot Nurmantio, ini benar-benar sampai beliau mengatakan kurang ajar sampai seperti itu beliau. Kenapa? Kalau nanti Sambo diberhentikan oleh Presiden tiga tahun lagi Kapolri bisa mengangkat kembali Sambo itu Undang-Undang Kapolri itu sampai Jenderal Purnabirn kata termantio marah itu. jadi Allah jadikan sebagian orang dalim ini dengan sebagian orang dalim yang lain itu saling gigit menggigit. bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pada masa jaya-jayanya PKI, benar-benar PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit dan sekjanya Nyoto, berusaha untuk merubah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, akan dirubah menjadi sebuah negara yang berideologi komunis. Sehingga akhirnya di Jakarta, baliho-baliho besar dipampang, dipasang, dipajang, di mana-mana. Ini baliho Predik Angel, Karl Marx, Presiden Soekarno, dan di N. Aydin. Baliho-baliho besar dipasang. Sehingga akhirnya terjadilah duet kepemimpinan nasional. Duet kepemimpinan nasional. Sampai akhirnya Presiden Soekarno akan dijadikan sebagai Presiden seumur hidup. Karena kalau bahasa sekarang mau nambah tiga periode. Kalau bahasa dulu, seumur hidup. Kalau sekarang bahasanya agak lunak, mau nambah tiga periode. Imbuh. Jadi sejarah berulang. Sehingga akhirnya duet nasional Soekarno dan DN Aidit, dua duet kepemimpinan nasional Presiden Soekarno dan Komisi Sentral PKI DN Aidit. Pertanyaannya, di mana Bung Hatta? Beliau sebagai wakil presiden, di mana beliau, Mufarokoh, berlepas diri, tidak ikut? Dengan ideologi Komunis. Masya Allah. Satu tahun sebelum terjadi pemberontakan G30 SPKI. PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar 15 juta petani dan buruh dipersenjatai. Istilahnya angkatan ke kelima. Nah, kalau sekarang angkatan kelima itu, Densus 8, 8, bapak bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan 8, tahun sebelum pemberontakan 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, tidak tahunya salah satu tahun yang melakukan pemberontakan PKI. Ya, PKI. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang sejarah berulang. Kalau dulu, saya pembela Pancasila. Kalau sekarang, saya Pancasila. Saya NKRI. Saya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak tahunya PKI. Sejarah berulang. Ya kan? Jadi kalau dulu umat Islam Rasulullah, umat Islam dituduh kadrun kadal, gurun, ya, ya kan? Jadi sekarang bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sekarang juga terjadi umat Islam dituduh kadron, kadal, gurun. Bahkan umat Islam dituduh. Anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, intoleran. Iya kan? Sejarah berulang. Padahal Pancasila, NKRI itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Jadi maling teriak. Maling. <tuh> <tuh> Oleh karena itu, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, Allah mayarham, Masya Allah beliau selamat dari target untuk dibunuh oleh gerombolan PKI yang disebut dengan Cakra Bilawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Beliau langsung lompat di pagar belakang rumah beliau, rumah dinas beliau. Tapi putrinya, adik Irma Suryani, terkena tembakan. Oleh karena itu, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution menegaskan, kalau ada orang mempertentangkan Pancasila dan Islam, itu bukan isu baru; itu sudah terjadi sejak zaman PKI tidaklah mungkin seseorang itu bisa berjiwa komunis sekaligus Pancasila Tidak mungkin karena cita-cita komunis itu justru ingin menghilangkan agama nah sekarang sudah terjadi apa enggak? sudah <tuh> sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina 2014 otomatis Cina tidak ada istilah freelance. Makan siang gratis. Otomatis Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Itu syarat yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Yang pertama, agama harus dijadikan musuh negara agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ternyata bapak dan ibu-ibu semuanya, sejarah sekarang berulang kalau dulu zaman orde baru, musuh Pancasila itu PKI ya kan? musuh Pancasila PKI dan penista agama Zaman orde baru, zamannya Pak Harto waktu ketika Aswendo ya kan melecehkan Rasulullah langsung dijebloskan penjara. Kenapa? Dia melakukan penodaan tentang agama itu KUHP pasal 156A. Hukuman lima tahun penjara maksimal. Sekarang berubah. Musuh Pancasila agama. Sementara penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Makanya satu-satunya ini cara amar nahi mungkar yang model gaya baru ini dilakukan oleh bejo, bejo. Bahasa Polandianya nya bejorka, bejorka. Ya. tapi nama aslinya bejo domisilinya di Polandia jadi kenapa itu ada sinyal bendera Indonesia kan merah putih bendera Polandia putih merah artinya apa Bejo memberi sinyal Indonesia sudah terbalik itu makanya model nahi mungkar gaya baru itu dilakukan oleh Bejo Bejorka yang melakukan doksin, mengungkap pejabat-pejabat negara yang bobrok, diungkap, dibocorkan diungkap di publik. Sampai di akun twitternya, bejolka, mengungkap, yang bisa saya lakukan dan saya akan menjadi martir katanya. Apa yang beliau lakukan? Yaitu dengan menampar wajahnya. Menampar wajah mereka. Yang berbuat dolip di Indonesia ini. Satu orang dalam kesendirian di Polandia bisa menggoncang Indonesia. Bahkan yang kalang kabut itu badan intelijen negara, bin dan polisi. Sampai polisi salah tangkap. Seorang pemuda di Madiun. Tidak tahunya penjual es sudah kadung ditangkap ternyata salah tangkap ternyata ibunya akhirnya nyanyi lo anak saya itu lo ndak punya komputer di rumah makan aja pas-pasan kok diduduk, duduk? pejorga yeah. ini salah tangkap panik, semuanya panik bahkan Luhut dibongkar Erick Thohir dibongkar Mbak Puan dibongkar semua pejabat bahkan sampai surat-surat presiden yang rahasia itu diungkap di publik. Oh luar biasa ini bocornya ini, Pak. Sampai akhirnya badan cyber dan sandi negara minta anggaran lagi kepada pemerintah 600 berapa puluh 628 miliar. Untuk menghadapi pecorta <tuhan> biasa. Satu orang bejo bisa menggoncang, tapi anehnya pak Anehnya, bahkan jenderal Tito dibongkar. Tito Karnavian dibongkar, semuanya dia melakukan doksi anehnya ketika mengungkap Anies Baswedan yang diungkap prestasinya kan aneh ini Pak. Sehingga akhirnya kalangan netizen Bejorka itu adalah kita. <tuhan> itu kalangan netizen. artinya apa? Bolo dewe. Iya kan? Artinya ini nahi bongkar gaya baru. Hanya menggunakan jari-jarinya dari Polandia bisa menggoncang Indonesia. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan dana 620 berapa itu? 28 miliar untuk menghadapi Tejorka. Bejo ngadepi bejo, Ya Allah. Jadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pak Anton Permana, alumni Lemhanas Republik Indonesia. Kalau ada orang sibuk mengkaitkan Islam dengan terorisme, radikalisme, khilafah dan intoleransi, berarti orang yang menuduh itu terpapar komunisme ateisme, si Aisme dan sekolisme radikal atau minim, dia pendukung komunis itu. Itu diungkap, ya, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Masa Allah, Buya Hamka, Allah, menyerahkan 10 tahun sebelum terjadi G30S PKI, beliau diberikan basiroh. Ketajaman mata hati oleh Allah SWT. Sehingga akhirnya beliau mengingatkan pada umat Islam se-Indonesia waspada terhadap ideologi komunisme. Dan tahunya umat Islam se-Indonesia tidak merespon. Dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena itu Buya Hamka menulis dalam memoarnya rupanya Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa G30 SPKI Allah subhanahu wa ta'ala mencoba mencembudah dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim ulama hampir 10 tahun sebelum kejadian ini sejarah berulang kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Sihab. Tahun 2014, Habib Rizik Sihab diberi basirah, ketajaman mat mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan umat Islam seluruh Indonesia akan bahaya mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ditopang oleh oligarki Taipan Cina, sembilan naga bahkan HP Prejek Sihab 2014 sudah mengumpulkan 30 indikasi kebangkitan PKI Gaya Baru pasca reformasi Mei 98 tapi umat Islam tidak mengindahkan baru dong 2020 dua munculnya mafia sambo baru nah itu bah. baru ngapa dong ya. baru dong bah. baru terbelalak padahal sudah diingatkan oleh Habib Rizik Sihab bersama intelijen nasional di Indonesia tokoh-tokoh intelijen nasional mafia artinya ada sebuah mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka jadi mafia yang sangat menggurita di Indonesia dan Habib Rizik Sihab berhasil mengumpulkan 30 indikasi kebangkitan komunis gaya baru pasca reformasi 98 kalau dulu buya Hamka sekarang Habib Rizik Sihab apa yang menimpa buya Hamka punya Hamka Masya Allah ketika jaya-jaya PKI beliau bersama 907 ulama termasuk beliau mengadakan pertemuan muktamar alim ulama seluruh Indonesia di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957 akhirnya Keluarlah sepuluh fatwa. Tapi saya yang saya tayangkan dua fatwa saja. Karena ini yang paling penting. Saya bacakan. Yang pertama, fatwa yang pertama. Ideologi atau ajaran komunisme adalah kofor hukumnya. Dan haram bagi umat Islam menganutnya. Padahal pada saat itu Presiden Sukarno masih menjabat sebagai presiden. Tapi ulama-ulama 900, ulama-ulama. Sudah mengharamkan ideologi komunis untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan ektikot, dengan keyakinan, dan kesadaran, kafirlah dia. Tegaslah, Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi. Dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Apa yang terjadi? Satu tahun setelah itu Buya Hamka dalam memoarnya setelah pertemuan alim ulama itu tanggal 17 Agustus 1958 Presiden Soekarno pidato dengan gegap gempita mencelah sangat keras konvensi Mu'tamar alim ulama di Palembang tahun 1957 Berteriaklah Presiden Soekarno 907 ulama itu adalah komunis ratus 907 ulama yang menolak ideologi komunis itu amoral. Jadi Presiden Soekarno menuduh 907 ulama itu amoral. Tidak punya moral. Karena menolak ideologi komunis. Akhirnya ratusan ulama seluruh Indonesia dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Hamka langsung dijebloskan ke penjara 2 tahun empat bulan. Beliau diseksa di dalam penjara bahkan sampai disetrum dengan cara-cara yang biadab. Bahkan hartanya disita oleh negara. Nah kira-kira sejarah berulang enggak Siapa yang dipenjara sekarang? Habib Rejek Sihab bahkan rekening beliau dan putri putrinya diblokir oleh negara jadi sejarah berulang yang membedakan warna dan kualitasnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah tapi apa yang terjadi Buya Hamka mengambil hikmah ternyata Masya Allah beliau dimudahkan oleh Allah untuk menuntaskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar 30 juz Selesai pada masa selama beliau ditahan dua tahun empat bulan. Akhirnya beliau bercita-cita, kalau saya keluar dari tahanan, yang pertama kali akan saya tuju adalah Presiden Soekarno. Saya akan datang dan memberi maaf terlebih dahulu. Bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Karena beliau didolimi dengan cara-cara biadab. Apa yang terjadi? Sebelum Buya Hamka menyelesaikan masa tahanan, Ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara. Menemui Buya Hamka. menyerahkan amanah dari Presiden Soekarno secarik kertas. Akhirnya dibukalah cari kertas itu oleh Buya Hamka. Beliau mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un diteteskan air mata ternyata presiden pertama Republik Indonesia meninggal dan disarik kertas itu ditulis sendiri oleh presiden Soekarno presiden Soekarno minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah presiden pertama Republik Indonesia berarti presiden Soekarno merasa bersalah ini Buya Hamka Masa Allah itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Akhirnya Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi memang di akhir pemerintahan Soekarno benar-benar Indonesia lebih diarahkan daripada ideologi komunisme. Sehingga ulama benar-benar umat Islam, tokoh-tokoh Islam banyak dijebloskan penjara tanpa persendir hukum. Jadi umat Islam jadi korban. Ya kan? Mengorbankan umat Islam untuk kepentingan komunis global pada zamannya. itu Kita masih ingat siapa yang memunculkan revolusi mental. D.N.Aidin. Revolusi mental itu adalah ajaran komunis. Sekarang sejarah berulang. Indonesia sejak tahun 2014 sampai hari ini. Yang dijadikan landasan adalah revolusi mental. Sejarah berulang. Akhirnya, Habib Rejeki Sihab melakukan perimbangan. Kalau Pak D menggerakkan revolusi mental, Habib Rejeki Sihab menggerakkan revolusi akhlak. Masya Allah, umat Islam se-Indonesia menyambut revolusi akhlak. Ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di dirahmati Allah. DN memberikan statement agama adalah candu revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama ternyata sekarang sejarah berulang sekarang umat Islam seluruh Indonesia dijauhkan dari agama, bahkan sampai Pak Mukidi Pidato umat Islam tidak boleh berpolitik dengan identitas Islam tidak boleh ya, kan? tidak boleh nah kalau golongannya dia melakukan identitas, boleh tapi kalau umat Islam, tidak boleh pakai agama cara berpolitik kan saya naik dewi. umat politik itu ajaran Islam karena umat Islam melihat Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi dan rasul Rasulullah juga sebagai kepala negara bahkan sahabat setelah sepeninggal Rasulullah para sahabat melanjutkan politik Islam siasat yang dilanjutkan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dilanjutkan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu dilanjutkan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu dilanjutkan khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ini siasat politik Islam jadi kalau ada orang yang memisahkan Islam dan politik, agama dan politik, berarti dia terpapar komunis. Makanya sembilan naga oligarki di Indonesia itu benar-benar senangnya bukan main. Karena apa? Ternyata se-Indonesia ini banyak masjid yang alergi politik Islam. Jadi kalau ada Ustadz berbicara politik Islam, langsung nggak diundang lagi, Pak. Takmirnya langsung marah. Hmm. Itu. Padahal, kalau ada orang yang memisahkan umat Islam dari politik Islam, berarti memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. itu Karena Rasulullah, makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah dibelos, dicuci otak kita oleh media yang 90% sudah dikuasai sembilan naga. Oligarki. Apa jargonnya? Sembilan naga itu. Islam itu tinggi. Ulama itu mulia. Politik itu kotor. Itu kan? Itu yang terus ditancapkan di pemikiran kita lewat media yang sudah 90% dikuasai media. Ini yang harus kita rubah. Apa jargonnya? Islam itu tinggi. Ya'lu wala yu'la Ulama itu mulia. Politik itu penting untuk mengatur negara dan bangsa. Kenapa jargon politik kotor? Supaya umat Islam tidak masuk. Politik sehingga akhirnya wilayah politik diisi oleh musuh-musuh Islam seperti sekarang ini ini dampak daripada umat Islam buta politik akhirnya sekarang nasib umat Islam yang mayoritas di Indonesia dipaksa jadi minoritas dibodohkan tidak lagi sebagai subjek tapi sebagai objek tragis karena umat islam benar-benar dijauhkan dari politik sehingga sampai KPU ya kan? sampai KPU bikir, bikin aturan tidak boleh berbicara politik di masjid tapi kalau di gereja boleh aneh bin ajaib pada Rasulullah kalau kita buka sirah nabawiyah di atas mimbar masjid Rasulullah berbicara politik bahkan Rasulullah memerintahkan perintah harian ini masalah politik di depan sahabatnya lima perintah harian Rasulullah al-jama'ah, was-sam'ah, wab-ta'ah wal, -hijrah, wal -jihadu ini perintah harian, ini politik untuk membangun sebuah daulah tapi kita tidak mau itibak kepada Rasulullah. Kita hanya melihat Rasulullahnya sebagai Nabi dan Rasul. Pada Rasulullah sebagai kepala negara. Rasulullah sebagai Kodi, Hakim yang Agung. Rasulullah sebagai Panglima Perang. Itu kalau dibuka Sirah Nabawi ya, Rasulullah itu pernah mimpin perang, komandan jihad, itu kurang lebih 72 kali lebih. Berarti kalau kita hitung sampai Rasulullah wafat, berarti pertahun Rasulullah itu sebagai komandan perang melawan orang-orang kafir. Nah kalau kita ringkes Rasulullah itu ketika di Madinah, hajinya sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis kurang lebih 3-4 kali. Tapi jihadnya 72 kali lebih kita disuruh itibak kepada Rasulullah mutaba'ah kepada Rasul tapi ternyata di Indonesia hajinya berkali-kali umrahnya berkali-kali jihadnya minus ini. padahal kita diperintah untuk itibak kepada Rasulnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah tadi sudah saya sampaikan istilah katrun itu sudah ada zaman PKI. Bahkan PKI pada masa jaya-jayanya menyebarkan pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi. Setelah PKI menyebarkan pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi, akhirnya kita bisa melihat ribuan ulama dibantai dengan cara-cara yang diajak, yang tadi sudah kita, set, contohnya kita bisa lihat tadi. Bapak-bapak ibu Bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya detik-detik bergeraknya pasukan cakar Biyawa Menembus gelap malam di Jakarta. Di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamar Zaman. Ini semuanya sepengetahuan atas komando DN Aydid. Yang sebelumnya tanggal 4 Agustus 1965, DN Aydid terbang ke Cina. Di Sungai Angsa, Cina, DNI did di briefing oleh tokoh Bapak Komunis Cina, yaitu Mao Zedong. DNI did ragu untuk melakukan kudeta di Indonesia, karena dihadapkan oleh kekuatan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Akhirnya, Mao Zedong berkata kepada DNI, Aidit, saya sudah membunuh lebih dari 200 orang jenderal di Cina untuk revolusi kebudayaan 1949 artinya untuk revolusi komunis di Cina. Hal inilah yang akhirnya memantapkan DNAid untuk membantai para dewan jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Nah, siapa tokohnya Dewan Revolusi? Ya. Yaitu Presiden. Akhirnya kita bisa paham bahwa DNID melakukan pemberontakan 30 September 1965 itu mentornya adalah Mao Zedong yaitu bapak komunis Cina. Nah, sekarang sejarah berulang. Xi Jinping 2018 menginginkan seumur hidup untuk memimpin Cina. Akhirnya, Bapak Mukidi ingin imbuh lagi. Karena mentornya adalah si Jinping. Bahkan, Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan, nanti yang akan meresmikan pembangunan kereta cepat, kereta api cepat, Jakarta-Bandung adalah Presiden Cina, Jinping berarti Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan bahkan ibu kota negara baru IKN itu nanti endingnya akan dipersembahkan untuk Presiden Xi Jinping makanya bapak-bapak ibu ibu yang dirahmati Allah, pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole Melakukan riset, dan akhirnya dibukukan. Beliau, dua tokoh intelijen dunia ini, memprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak punya lagi kedaulatan. Indonesia berubah jadi Indo-Cina. Itu diprediksi 2030. 2030? Bahkan, hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan panglima TNI. Yang pertama, Bapak Jenderal Pernabiran Joko Santoso, dia sudah meninggal. Yang kedua, Bapak pangli, mantan panglima TNI, Bapak Jenderal Pernabiran Gatot, Normanto kata dua mantan panglima sepertinya tidak sampai 2030 mungkin bisa lebih cepat dari itu. Nah kalau yang ngomong ini mantan panglima TNI beliau punya data miris bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah sampai akhirnya kebiadaban PKI sebagai partai di daerah-daerah yang sangat biadab akhirnya tahun 65 30 September 65 PKI melakukan pembantaian di seluruh Jawa sampai Sumatera di Solo, Kertosuro, Klaten, Boyolali, Banyuwangi, Kanigoro, Blitar, Takran, Magetan, Madiun, ya kan? Kalau ya kan daerah-daerah itu seluruhnya bahkan wonokiri boyolali semua puncaknya malam 1 oktober 6 jenderal ini kebiadaban ribuan umat islam dan ulamaknya dibantai dengan cara biadab sebelum disiksa dibantai digelandang, dipertontonkan di umum kemudian dia puncaknya 6 jenderal angkatan darat dan satu perwira dibantai, disiksa dan dibantai kemudian dimasukkan ke sumur tua lubang buaya kemudian proses evakuasi yang dipimpin oleh Letkol Soeharto bapak-bapak ibu -bapak, ibu yang dimuliakan Allah mungkin bapak ibu pernah punya mata uang 20 ribu seperti ini, kertas masih ada pak ya nah itu gambarnya Bapak Oto Iskandar Dinata, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Oleh PKI, kepalanya dipenggal, kemudian jenazahnya dibuang ke laut. Kalau di Jakarta itu jalan otista, ya. itu Oto in Iskandar Dinata. Ini nasib tragis Menteri Pertahanan kita. Kepalanya dipenggal oleh PKI. Dan jenazahnya dibuang ke laut. Jahat. Sadis. Inilah saksi-saksi, para saksi yang sampai sekarang masih hidup. Beliau ungkap apa yang dilihat oleh beliau-beliau semuanya. Bagaimana kebiadaban kejahatan PKI di Indonesia. Bapak bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya tak pertolongan Allah turun di Indonesia. Akhirnya Allah satukan Abri dan umat Islam bersatu melawan komunis. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan TNI dan umat Islam akan bersatu lagi menghadapi komunis gaya baru takbir bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dua tokoh yang menumpas PKI Jenderal Sudirman panglima besar Jenderal Sudirman Allah mayarham beliau menumpas selama 60 hari pemberontakan PKI di Madiun 60 hari beliau habiskan kemudian 65 dipimpin oleh bapak, Letkol. Soeharto dan waktu itu di lapangan adalah bapak Letkol Sarwo Edi Wibowo, yaitu mertuanya Pak Sby, ayahnya Bu Ani Yudhoyono, yang sekarang jadi Kopassus. Kalau dulu RPKAD, sekarang jadi Kopassus. Nah sekarang kita melihat Pak Kopassus masih diam ini, ya kan? Masih diam. Insya Allah mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan TNI dan umat Islam bersatu lagi. Dan sekarang dirintis mulai dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Haji Sa'ad Ibrahim, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Alhamdulillah. Untuk menghadapi strategi PKI, NO dan Muhammadiyah disatukan mulai dari Jawa Timur. Jadi Kiai Haji saat Dokter saat Ibrahim dengan Kiai Haji Marjuki Mustamar, Alhamdulillah mengadakan satu jalinan ukhuwah. Kenapa? Satu-satunya solusi untuk menghadapi komunis gaya baru umat Islam wajib bersatu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Kalau Rasulullah SAW al Jamatul Rahmatun Wal Furoqoh Ini hadis Sahih Rauh Ahmad. Bersatu itu rahmat, kata Rasulullah. Berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih Ruahu Ahmad. Alhamdulillah Kehaji Yahya Setako, pimpinan pusat PBNO, Alhamdulillah menjalin ukuah di kantor PP Muhammadiyah yang diterima oleh Profesor Haidar, nasib. Alhamdulillah sekarang kokam dan banser mulai tahap demi tahap, mulai di Satukan. Untuk menghadapi komunis gaya. Alhamdulillah sudah terjadi perintisan uku itu. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya tanggal 10 sampai 13 Januari 1966. Rakyat turun ke jalan. Meneriakkan tiga tuntutan rakyat. Tritura. Bubarkan PKI. Rombak Kabinet Dewi Kora. Turunkan harga. Sejarah berulang. Sekarang rakyat sudah mulai turun. jalan. Sejarah berulang. Di tengah-tengah kasus Sambo. Di tengah-tengah kenaikan BBM. tiba-tiba eh, Pak Mukidi menandatangani keputusan presiden nomor 17 tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022. Tujuannya apa? Pemerintah wajib minta maaf pada PKI dan akhirnya kenapa PKI sejarahnya dirubah? Kalau dulu pelaku pembantaian, sekarang PKI dirubah sejarahnya oleh Pak Mukidi apa? PKI korban HAM. Sehingga akhirnya nanti ujung-ujungnya pemerintah memberi kompensasi. Ganti rugi kepada PKI Gaya Baru. Padahal ini pernah dilakukan 2015. Pernah. Pak Moghidde mau minta maaf. Bahkan Pak Moghidde memerintahkan setelah simposium PKI yang dilenggarakan oleh Luhut bin Panjaitan di Hotel Arya Duta Jakarta. Di sebelah patung Tani, alhamdulillah, Bapak Letnan Jenderal Purnanana Gri mengumpulkan tokoh-tokoh ulama dan jenderal-jenderal purnawirawan di Keramat raya 45 tempat kantornya Bapak Muhammad Nasir, Mayyarham Akhirnya diadakan simposium tandingan di Balai Kartini yang diminta untuk memberikan presentasi Habib Ridjik Sihab, Kyai Haji Hasim Allah alhamdulillah. Udah sudah meninggal, tapi waktu itu diminta untuk memberikan presentasi Bapak Saidiman, Profesor Sri Adi Swasono, dan pakar uh, komunis dari Angkatan Darat. Akhirnya itu saya dapat undangan, Hamen satu, Ya Allah, ternyata dua pejabat militer pasang badan, padahal itu simposium tandingan, kalau simposium resmi kan dilakukan oleh Luhut, ya kan di Hotel Arya Duta itu 90 persen ex-PKI luar negeri dan dalam negeri hadir di Hotel Arya Duta. Akhirnya, tokoh-tokoh ulama se-Indonesia dan jenderal-jenderal Angkatan Darat purnawirawan se-Indonesia, guru-guru besar kampus-kampus pertama -kampus di Indonesia, kumpul di Balai Kartini. Dan waktu saya dapat undangan, ternyata yang memberikan keynote speaker, yaitu Menhan Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizad Ria Kudu. Dan Jenderal Gatotmantes sebagai Panglima TNI ikut hadir di Balai Kartini. Itu adalah simposium tandingan. Alhamdulillah. Bahkan satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden untuk membongkar kuburan massal di Blitar Selatan itu adalah Jenderal Ria Mizad Ria Kudu. Akhirnya permintaan maaf tahun 2015 itu gagal. Bahkan Dokter Rika Ciptaning itu sampai memberikan statement nanti kami akan melakukan lagi begitu gagal minta maaf 2015 2022 ini mau minta maaf lagi kira-kira ada ndak yang model Ria Mizat Kudu Insya Allah mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada Bapak-bapak ya. ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya PKI resmi tanggal 12 Maret 1966 dibubarkan secara resmi. Dikokohkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 Di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 99 Dan akhirnya PKI resmi dibubarkan. Jadi bulan September menjadi catatan kelam perjalanan sejarah NKRI sejarah PKI penuh darah kekejaman di mana-mana mereka menyiksa, membakar, menyembelih serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri menghasut para petani untuk melakukan berontak merampas harta-harta semua golongan yang tidak sepaham dengan komunisme semua tindakan PKI waktu itu hanya untuk satu tujuan mengganti NKRI menjadi negara komunis akhirnya Habib Ridik Sihab melakukan memberikan seruan kepada umat Islam seluruh Indonesia tiap tanggal 30 September dimohon oleh Habib Rizik nobar nonton bareng sampaikan ke anak-anak muda yang belum pernah mengenal sejarah PKI sampaikan kepada mereka supaya mereka tahu tentang sejarah kebiadaban PKI ini seruan Habib Rizik Syihab nah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah bapak Taufik Ismail, budayawan, putranya K. Haji Abdul Ghaffar Ismail, Allah mayarham, toko masumi. Beliau memberikan statement, awas bahaya laten komunis. Kaum komunis itu memang pinter. Pinter memutarbalikkan fakta. Contohnya tadi, pelaku bisa jadi korban. Berarti, yang yang jadinya korban, umat Islam jadi korban, Ya kan, Umat Islam TNI Angkatan Darat jadi korban Sekarang dituduh pelaku Sementara PKI yang dulu jadi pelaku Sekarang dituduh jadi korban dibalik faktanya Pinter mengarang cerita bohong Pinter memalsukan dokumen Pinter berdusta dan menipu Ini, Ini yang satu-satunya Ormas yang menolak permintaan maaf adalah FPI Front kalau dulu front pembela Islam sekarang front persaudaraan Islam. KNPF Majelis Ulama PA 212 langsung menolak keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sikap kita tolak minta maaf kepada PKI. Nah, bagaimana Realitas komunis Gaya Baru, insya Allah lain waktu kita bahas. Karena waktunya terbatas, isaknya sudah lebih. <tuh> Jadi, bapak-bapak, ibu ibu yang dirahmati Allah, bagaimana realitas komunis Gaya Baru? Benar-benar, kalau nanti insya Allah ada lain waktu, ada kesempatan, kita akan bongkar kembali. Bagaimana realitas komunis Gaya Baru sekarang? Benar-benar sudah menggurita, sudah mencengkram Indonesia dan semua lini kehidupan di Indonesia. Artinya apa? Selangkah lagi Indonesia akan dirubah menjadi negara komunis. Umat Islam siap untuk menghadapi itu. Tablik, takbir. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah mawabihamdiq. اشهد الله اله الا